Oh, lo ya pernah gede-ceruwar kita ada bapak-bapak nggak yang beli krim ini? Oke, sayap gue tuh banyaknya bocor. Ini masuk. Penasaran, kenapa sedih? Minyak, <tuk> <tuk> Tarik sih, gak ada satu ini oh. Miao, hmm, kalau lagi jadi miao kan kambing. Nah, ya! benci banget sama gue, lo Eudora berbener lo. Oh. tadi. Enemy <laughs> Biasalah. KS Anjir. soalnya dia tahu ini aku lebih lebih tank meh ancur banget combo juga sama Eldora ya kan uh, dua kintil ini menyebabkan sem semaja ini hmm. <tong> baru nih gue bikin alternatif nih cer nyucir hello <tong> guys Aku ini sumpah demi holo Aduh, Aduh Pak Musang Tadi saya gak kegantung Siapa ke dia? Ke Devi ya. Semak-semak, angin kerubimu Terus dia ya, udah rekopok Biaran datang Allah, Allah oh, oh, kabur, kabur, kabur, kabur Gak bisa, gak bisa, gak bisa Gak bisa, gak bisa apa geelah kenapa kayak ya, nggak kenal. Terus untuk narik Benedetta? Mas ini, gue belum jadi-jadi. gitu lagi tuh berjuta-jutaan juga. Ricol, Ricol itu lomba-lomba. Puter balik, bintar sekali, bendereta. Robos aja lah. Nengki, ah, oh, Dibentokin abang. What? <susur> Kayak keisep banget ya kalian bisa lihat. Yeah. Oh udara kopek, kenapa udara lagi, udara lagi? Ya ampun. Makanya kalau nggak mau muncul di beranda jangan kepoin Feo dong. Dirinya muncul kan di beranda, kesian. Tahu aja yang kepo nih, Cie kepo. Oh, oh, oh. Ya ampun. Um. nya pun gue ini ancur banget cuy belum ini belum jadi apa apa itu akan coba aja belum jadi. harus bocil, semuanya capek capek bocil. Seekor binatang atau seorang manusia? Sombong hmm. amat. terus. Hmm. Bro. Nice. Hmm. Pas sepatunya gue ganti aja ya soalnya udah orang kenal stun nih Gue aja kenal langganan ya udah anjing anjing Gue bukan karena Kan, kamu nah. aja lah Ini orang dari tadi ya Ini kayak anjing Masuk ke gue kayaknya kan Ah, kontol. You... Ah, con... Ben, ada bapak-bapak teman-teman itu doranya tuh terobos aja lah <tuk> <tuk> <tuk> awww balik lumat dih itu dorah mati kena gue kenapa tuh? Did you